Bro. Oh, dapat satu mabrur. kabar hey, semuanya, lama terjadi kali coba bakal gacha skin legendary terbaru mabrur ya dari sniper. Aduh sniper lagi loh ya dan ini SVD mah bro. Akhir-akhir ini tuh pakai sniper mulu ya mah bro. Konten ojek kayak kemarin banyak konten ZRG ya kan. Ada konten XPR juga dan sekarang SVD. Wah cowoknya banyak banget sekali jendarinya. Ini kayak huh, keren banget nih warna putih ya, banget. Sereng. Sebelumnya kan skin legendary warna ungu Mabr ya. Yang SPD ini. Dan karakter kita lihat. Oh, kini karakternya. Karakter cewek Mabr. Dia ini ada 117. Dan emote Wow, bagusnya Mabr banget aja ya. Wingsuit, kita lihat. Chat Pak katana. katana keren keren. 50 GS. Uh. Mantap sih, Mabrur ada kapal, men. Skin kapal, jarang-jarang ya udah dapat skin kapal nih. Satisfying lo kapalnya ini. Bikin skin kapal Oce jadi elegan Mabrur keren banget sih ini. Nih, sabar banget Oce mau gacha Mabrur. Yuk, langsung aja kita lihat trailer-nya dulu. Keren. Oke ma Bro, langsung aja. Kita mau mulai gacha ini dari 10 CP kita gas ya mau, Bro ya. Huh. Tapi sebelum gacha langkah bagi kita berdua menurut kepercayaan real masing-masing mau, -masing, Bro berdua mulai. Selesai ma Bro. langsung aja 10 CP. Apa-apa eh, nih kira-kira ya. Eh makasih yang bagus-bagus Bro. Oh, win, 10 CP. Runcater lagi ngopi, cewek hoki nih, kayaknya bro Sayang banget lah, kalau nggak hoki. Masih hehehe, Re... saya Dere... ya, cewek cewek yang kapalnya. Saya tadi ya, kita tertarik banget sama kapalnya, cuman ayolah. Kalau kapal pisang tua, jadi gitu. Skin legend atau karakternya dulu juga boleh udah mau pergi tegal saja mau bro kita skip ya 150 CP. Bisa skip dapatnya kartanak kurang hoki ya. Draft kita kali ini kurang hoki mau sayang sekali. Tuh dapatnya calling card. Tidak apa, apa deh. Eh kelasin saja. Belajar mengikhlaskan sesuatu ya mau bro ya. 1000 CP. Bisa yakin ini langsung dapat karakter ini mau bro. tinggal dua terakhir damil namanya loh siap ini kapten kita maubro ya wow langsung aja maubro dan yang terakhir tiga ribu tiga ratus CP eh cara pecet maubro ya btw kalau mau beli kalian kesini aja tuh tapi pergi dolar ya tiga ribu tiga ratus CP jeng jeng jeng dari terbaru es interaksi sama bro langsung aja sama bro Uca udah atur laut alatnya wah keren abis ya oja suka nih ada lambang ini tuh Lihat deh di depannya sama bro kayak apa orang pakai sayap ini tuh kayak siapa ya Hawkman sama Hawkman yang oce nonton di filmnya Black Adam ya. baru keluar tuh baru rilis oca nonton seru banget filmnya itu asli film dari DC, Ocea tuh ngikutin film kayak DC, Marvel, Noce suka banget, ma bro. Nah itu depannya, wah keren, kayak temannya Black Adam, ma bro. Nah ini dia kalian, kalau mau lihat karakternya tuh, keren sekali menya. siap membajak laut, ma bro ya lautan. Dah, yuk abis ini Oce mau bandingin, uh, skin legendary yang ini sama yang sebelumnya, ma Yang Toxican itu yang warna ungu, itu juga bagus banyak yang make sih jadi kita lihat mambuh. lebih oke okay mana nih yang putih ini atau yang lamanya oke okay? let's go yuk oke oh, sudah di training mode mauro oh, SVD Admiral Star uh, kita spek keren dulu mambuh. Wih. elegan banget sih ini keren loh yuk kita suaranya lucu loh nggak lucu sih maksudnya uh, nggak terlalu busik Gede tuh skine di daerah tuh berisik banget mah bro. Ya, terus scope-nya aneh-aneh. Nah, ini scope-nya tuh bullet bundar. Wow. Kayak scope apa tuh Zetar yang Epic. Nah, ini scope-nya aneh mah bro. Tapi sih bagus ya. Hmm, mantap. Kita suka nih. Keren sih ya. Coba kita bandingin mampuh. Sama yang toksikan. Dia tuh suaranya lebih nyaring. Nah, sekarang aja tuh pas berganti senjata ada ada suara-suara aneh ini bagus juga sih aku juga suka sama skin ini jadi bingung mabru. efeknya juga bagus kalian kalau mau ngincar efek sih menurut Aceh ya lebih baik-baik yang ini lebih mengerikan lah ya cuman ada yang baru yang baru tuh pastinya lebih bagus dong bro ya harusnya Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, nah, teng, udah teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, lama, -lama. nanti dua ya. mah bro, mana lagi yang mestinya? Ah, sih, kuat sekali sih video sini ya. bro, kita ngendok sini ya nih. Di sini enak loh, naisa. Di sini enak loh. Jauh banget, oh gak dari atas itu jangan pakai biasanya walaupun itu sniper akhir akhir, -akhir ini. Mantep Nah gitu Brodi. cabut betul lagi ma bro si spot tanker mantap ini bro. mati dia oke okay. ada lagi musuhnya sepertinya <tis> udah pada setup ya duanya mantap mah bro kata lagi mau mau bro. Bro. uh intinya ucap pisau mah bro kata mantap berarti ya tidak apa apa Ayo masuk. Ah mati lagi deh. Mati. Wow cederatan banyak banget itu ma Bro. Super sih ini video ma Bro. Super super super. Hai, lagi musuhnya musuhnya eh, apa tuh sekarat hai, apa tuh? hai, nice. hai, hai, lagi musuhnya. Nice kena hai, hai, hai, hai, hai, ada orang ngasih di sini? Bener ada. Ah, udah si ya. oh, nih. Lu oh, sore itu aneh banget nah ini muncul nih satu dua Nggak ada saya dapat satu ini lupa setup oke okay. sudah clear Wah. Woi, woi, bunuh dong. Nice. Nice, mah, gak kena dong. Pas nah, sekarang tuh. Ya, yeah, di bokong kayaknya. Iya, dong, bener di bokong. Okay. Norke sembaru benar aja, terus lo ini spidio jangan salah ya, wow uh, liat nih, boom, jelas spidio op banget sih masih op sekali lo, keren. ya menurut kalian gimana Mbak Resvdiyah? Wah Resvdiyah emang bener-bener belum hilang metanya dari dulu hingga sekarang Mbak ya. Oke okay, ini attachment atau gunsmith Ocha ya, diantaranya Ocha taktikal suppressor, habis itu RT 660mm heavy ya, biar kalian ya mantap lah damage range-nya, recoil-nya, terlalu nge -flinch, terus habis itu Ocha skeleton stock, Ocha ngambil mobility yang bagus dari sini Mabro ya. Ocha laser taktikal, biar ADC lebih mantap, dan 15 turn extend magazine, ya itu Mabro yang nambah 5 doang sih, tapi menurut Ocha ini worth it ya, karena ya... Kalian reload aja kalau habis sama bro, karena juga kalau main hard point belum sampai reloadannya habis, kalian udah mati dulu. Tapi kalau misalnya itu main banget ya, kalau kalian main sih ya bisa aja reload reload bentar aja kok sama bro ya. Soalnya menurut Oce, ini penting ya movementnya. Kalau yang tuh tuh dikurangin 1%, doang dibandingin 20% round ini uh, dikurangin 2%, walaupun cuma 1%. Tapi kalian lihat deh reload time-nya ya di sini 3%, dan yang 20 itu 5% ditambah desainnya lebih lama juga jadi menurut menurutnya masih worth worthnya 15 round sih ya nah, yap kayak gitu tuh video kali ini bro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke tempat kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng Bro ya mabre. terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM buat kalian yang busuk sama akun kalian atau kalian pengen skin-skin bagus tapi dengan harga terjangkau lalu semuanya follow instagram at kita jembelin kalian sana bisa beli akun dengan skin terbaik yang kalian mau, Ma Bro ya, atau kalian yang males push rank sampai legendari ya, belum legend-legend. Dan untuk kalian yang males grinding kemo saja follow Instagram ads, kita joki kalian bisa dijoki di sana, Ma Bro ya. Oke, okay? makasih sekali lagi, Ma Bro, udah menonton ini ya. See you, Ma Bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.